Assalamualaikum ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman ya. Di sini saya lagi mencoba tes koneksi ya karena kemarin live gagal ya. Di sini kita sambil ngopi ya teman-teman ya. Kita sambil ngopi sambil siapa sapa kawan ya, siapa tahu ada kawan yang menyempatkan hadir ya. Nanti bisa kita ngobrol-ngobrol ya. Karena cah penasaran sudah lama sekali tidak melakukan live streaming ya. Jadi harap maklum ya karena situasi dan kondisi yang menentukannya ini di tempat kawan kita yang lagi main sambil live streaming gitu ya ya untuk yang sudah hadir ya silakan kalau mau berkomentar ya ini saya penasaran baru aja mulai live ya ini udah lama sekali nggak live sih. ini kita mencoba melakukan live streamingnya ini sambil ngopi sambil nunggu waktu ngeronda nanti ya ini mau ngeronda nanti Arquarum 77 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya buat saudaraku yang di Purworejo sana ya Waalaikumsalam ya Maaf sekali ya saya belum menyempatkan Kunjung ya Karena masih repot sekali ya Jadi belum menyempatkan Main ke tempat Arquorum 77 ya Padahal sudah kepingin sekali ya main sana Sekalian kita Ngevlog ya Buat ngi channel ya ya jangan lupa tempelkan ya jempolnya nih lagi kita koneksi Mas Bro soalnya kemarin pas hari Senin itu gagal live Asia Bos nah. oke kita ambpil ngopi ya ini ya karena kemarin koneksinya pas siang-siang live itu jelek sekali ya Kemarin ya ini mau live sambil perjalanan pulang Pas masuk hutan itu sinyalnya hilang ya Langsung cuma dapat durasi 9 menit Nah ini kita nggak nge-live di rumah ya ini Ya di rumah tapi ini di rumah kawan ya Sedang main ya mencoba tes koneksi juga ini menggunakan jaringan provider baru ya tidak seperti yang biasanya ya karena yang biasanya itu jaringannya lagi payah ini saya coba menggunakan provider baru siapa tahu lancar ya kalau lancar mungkin saya pakai terus ya jaringan ini ini ada sponsor Suara Burung, kebetulan yang punya rumah ini senang Miara Burung ya. Kalau ini backgroundnya asli, makhluk alami nih ya, bukan editan ini karena penerangannya di sini kurang ya. Assalamualaikum, selamat malam, Mos. Malaysia hadir ya. Terima kasih ya yang dari Malaysia sudah menyempatkan hadir ya. Haji Joranyu Oke saya kasih jaket ya Kang Darman DNSA ya Malam host selamat malam juga ya Sudah mampir ke tempatnya nyata penasaran Haji Joranyu Umat malam disama-sama Kang Argo ya Kang Darman Juga saya kasih jaket ya Biar seragam ya Selamat malam kawan-kawan semua Salam kenal ya dari Hadi Joran New ya Salam santun katanya Kang Darman DNSA Semangat oke siap Kawanku yang Jauh di sana ya Ini saya udah berapa hari ya Udah Mungkin minggu ituan minggu ya Udah lama enggak Berkeliaran di YouTube sebenarnya sih aktif juga cuman cuman nima aja ya di level-level kawan-kawan itu jarang sekali komen ya mulai komen beberapa hari ini ya. Argoarum 77 menyapa TK Project Official, salam santun ya katanya ya. tadi juranyu juga menyapa Argoarum ya. Argoarum malam kembali saudaraku ya. Kang Darman DNsa salam santun ya bisa pas sama Arargurum 77 ya dan Kang Darman salam santun ya dari hati Joranyu lanjutkan host Oke ya terima kasih ya kawan dari Kang Darman DNsa ya Kontennya Kang Darman itu mantap sekali ya Saya mau belajar tapi sayang sekali jauh Mungkin kalau enggak Corona udah saya datangi Kang Darman ini Soalnya saya sangat tertarik dengan konten-kontennya ya Hai Hai TK Project Official ya apa TK project Official ya. ya. Kang Darman juga sudah menurunkan pintu gerbangnya ya Lur ya. Langsung aja didorong pintu gerbangnya ya Lur ya. Langsung aja didorong dan masuk habiskan apa aja yang ada di tempatnya Kang Darman ya. diajak acak aja rumahnya ya. TK project Official menyapa di Joranyu salam santun ya. Gang Darman juga menyapa Bineka Tunggal Ika. Oh, mengucapkan salam ya. Berbeda-beda konten, tetapi tetap satu tujuan. Iya, mau. Oke, mantap sekali. Punya kata-katanya itu loh yang bikin aku sesuai dengan nama channelku. Jadi penasaran nih sama Kang Darman Hadi Doranyu juga sudah menurunkan pintu gerbangnya ya. Langsung aja ya, yang belum. Kenal atau yang mau kunjung ya Langsung aja didorong aja pintu gerbangnya ya Kita masuk dan kita acak-acak ya Apa aja yang ada di rumahnya Kang Hati Joranyu ya Hati Joranyu juga Menyapa Kang Darman OTW ya. Hati Joranyu mau OTW ke tempatnya Kang Darman ya Kang Darman ya. Hati Joran Monggo ya Argo Arum 77 manumu manggung eh, aku enggak di manuk ikan Argo di nunut ngopi negone sedulur lantang gioneng Jogja ini kebetulan singgung mah iku manuk pas muni kan teka juga sudah menurunkan pintu gerbangnya ya lor ya langsung aja didorong lur pintu gerbangnya lur. Langsung aja didorong ya, masuk ke rumahnya TK Project Official ya. Tati Sulti juga assalamualaikum, selamat malam bos. Ya, selamat malam bos ya. Selamat malam juga ya, waalaikumsalam buat Tati Sulti ya. Tati Sulti ya masih... Apa itu Kalau gambar gitu ya jangan lupa like-like-like nya kawan buat sang host <laughs> iya ya terima kasih ya Kang Darman udah mengingatkan kawan-kawan kita ya TK Project Official salam kenal ya dari Tati Sulji, ya TK Project Official juga ngopi host iya ini sudah dibikinin kopi sama tuan rumah lor mantap ini kopinya nih gambar apa ini lor gambar Mantenan kita lurus souvenir ya. Tiga projek kawisial menyapa Tati Sulti. Salam santun ya. Tati Sulti, malam. Salam santun. Disapa sama Kang Argo Arum 77 ya. Kang Darman DnSA. Salam kenal ya dari Tati Sulti. Dan Tati Sudi juga sudah menurunkan pintu gerbangnya, lur. Langsung aja dibuka, biar ya, lur ya. Langsung aja kita serbu rumahnya Tati Sudi juga udah dipasang pintu gerbangnya ya. Terima kasih buat suhu saya King Semayang sudah menyempatkan hadir ya. Selamat malam katanya ya. Selamat malam juga buat master kita ya. Iksmayang menyapa Kang Argo ya. Dan menyapa Tati Sulti. Ya. Tati Sulti juga menyapa Argo Arum 77. Aku sudah berteman ya. ya. Kata Tati Sulti ya. King semayang juga sudah menurunkan pintu gerbangnya, ya Lur? Ya, langsung aja kita kunjungi ya Lur. Ya, yang mau kunjung ke tempatnya King semayang juga ada pintu gerbangnya, Lur. Langsung aja ya, gak usah nunggu lama-lama. Ya, aku juga menyapa King semayang, salam santun, dan jempolnya ya. Yang mau nonton video baru kue dari King Semayang ya sambil ketawa ya. King Semayang salam kenal ya. Kisah sama Tati Suldi ya. King Semayang juga menyapa Tati katanya. Tati Sudi iya sip kata Argo Room 77 ya sudah dijawab ya Tati Sudi sama Argo Room ya Sudah dijawab ini agak goyang-goyang ya layar belakangnya lur karena pencahayaannya kurang ya Karena ini di teras remang-remang ya di tempat kawan ya Jadi tapi ini kebetulan di sini lur koneksinya bagus lur ini saya menggunakan provider baru ya lur ya Mas kemarin siang-siang malah saya live pulang dari mancing itu dapat 9 menit jaringannya di cut langsung lur tidak ada ampun langsung hilang itu mungkin live streaming paling pendek lur live streaming 9 menit <laughs> Waduh ampun ya. Ya Argo room 77 tujuh, tujuh, ya masih monitor ya. Terima kasih Arang ya, Argo ya masih memonitor jah penasaran. Di sini kita penasaran sambil ngopi ya Lur ya hati channel Assalamualaikum Salam Santun ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya buat Akti Channel ya Saya kasih jaket dulu ya hati Channel biar seragam sama kawan-kawan kita ya Jangan lupa kalau mau menurunkan pintu gerbangnya langsung aja ditempel ya Lur ya Eh, di juga menyapa Ati channel salam. Selamat malam, katanya ya. TK Project Official Ayo lur Lempar link linknya hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Ya kunjung hai, hai, hai, hai, hai, Hargo Arum 77, menyapa Ati Channel mat malam salam santun ya Ya Kang Argo juga sudah menurunkan alamat linknya ya Langsung aja di Sokrok ya Pintu gerbangnya sudah dipasang lebar-lebar ya Ati Channel selamat malam teman-teman salam santun ya Hati Joranyu juga sudah menurunkan alamat rumahnya ya lor ya Langsung aja nggak usah berlama-lama langsung aja kita sogrok lor Hati channel juga sudah menurunkan alamat rumahnya ya Hargo Harum lagi males sih kios <laughs> Kenapa Kang Argo kok males-malesan gitu Semangat lah Punya semangat Apapun yang terjadi, pokoknya sekali lagi kita masih diberi kesehatan jasmani dan rohani, pokoknya kita semangat loh. Pokoknya jangan menyerah, pokoknya Kita berjuang itu tidak cuman sendiri ya. Kita berjuang dengan ribuan kreator yang lain di luaran sana ya, pokoknya kita semangat banyak kawan-kawan yang mensupport ya lembaran biru selamat malam Bang ya selamat malam juga ya buat lembaran biru sudah mampir ke rumahnya Cah penasaran ya terima kasih ya ya ini mau ngomong udah lucu dulu ini jangan lupa ya jempol-jempolnya Lur tempel tempel ini yo yo nembung ya yo yo lembaran biru malam salam Santo nih ya di siapa sama Kang Argo Arum, tujuh tujuh ya ya buat Kang Argo itu seharusnya lebih semangat ya soalnya sudah detik-detik akan berjuang keras ya Kang Argo itu malam kang aku tuh kang aku warung tujuh tujuh disapa sama lembaran biru ya pokoknya kita harus tetap semangat gitu ya ternyata ada usaha yang tanpa upaya ya lor ya kita punya harus berupaya untuk bisa ya Lur ya. <SILIMAN <SILIMANTI> oh, apa kang kita jauh banget, yo tetap bersyukur lah <SILIMANTI> lihat aja tempatku aja yang masih pau aja happy aja Lur pokoknya lihat aja tuh kemarin tuh sempet naik juet sekarang kembali lagi ke semula <SILIMANTI> pokoknya <Pernama, SILIMANTI> yang penting happy aja ya aku tuh pusingnya semuanya satu Lur kalau koneksi hancur, lur. Waduh, kalau jaringannya biarin pusing. Kalau masalah Sub -sub itu sih kalau aku pikir belakangan lah, Soalnya akan ada itu sifatnya itu suka relawan ya. kalau kita dipikirin banget-banget itu memang nggak masuk akal ya jadi kita bikin santai aja kalau masalah itu lor punya aja cuman berapa persen ya yang dari tempat saya masih itu dapatnya itu sedikit pantur <tuk> rudut apa-apa ya lor ya nos pam yen loken lha yen gaweane wudut kok piye. Ya, Susup ya. gampang kanca sing angler. <laughs> iya lur, bener. Yojane susuk iki yo gampang-gampang ya lur. Diarani gampang, -gampang, angel, diaran gampang yoga, diaran yangel, yo gak diarani angler Mungkin <laughs> betul kabeh kang argo kata lembaran biru yo. konco bagiku sih selagi kita itu saling mengerti itu enak aja sih lur. soalnya itu aku tuh udah berpuluh-puluh tahun itu ibaratnya punya saudara itu dari istilah konco lur. ing semayang aku barusan udah ke rumahmu don di sogrok kata Tati Sudi ya ya terima kasih ya buat Tati Sudi sudah hampir ke tempatnya King semayang katanya ya sudah disogrok-sogrok ya kalau saudaraku itu paling dekat itu adalah konsolur soalnya saya itu dari kecil di perantauan lur hidupnya itu dengan konsolur jadi orang ter saudara terdekat kita yaitu teman kita lur cuman kalau seperti ini kan sudah dunianya udah beda lagi ya King Iki kebi oh, nah, King Iki kebiasaan ngasilin lingjur minggat <gatter> Iya <Porque> biasanya King <begini> juga, <sutña> juga leh apa lay juga soalnya kan namanya juga udah apa bikin kesepakatan kalau Kingsmayang kan emang rajanya live streaming lho itu hampir setiap waktu dia live ya durasinya paling panjang ya tapi live yang paling emang enggak gak yeah. yang paling sering saya kunjungi itu Kingsmayang ya terutama yang pendekar live itu ya tapi saya jarang komen ya Hari ini saya kalau kunjung itu jarang-jarang komen ya paling kalau kunjung cuman cap jempol sambil nonton soalnya kebanyakan kalau saya kunjung di tempatnya live orang itu sambil nyambi ke lho ini <tuk> bisa tarentan situ bondo ya. Salam pemula bang iya. Di sini saya juga pemula sekali ya buat tarentan situ bondo ya. Salam kenal katanya ya. Salam kenal juga ya buat yang belum kenal Silahkan ya berkenalan ya dengan tarentan situ apa ya, situ bondo ya dari Jawa Timur ya kalau situ bondo Ini asik, lor. Ini sini malah koneksinya bagus sekali, lor. Masa kalau aku kalau mau live streaming harus main ke tempat teman dulu, lor. Padahal ini tempatnya itu hitungannya masih rame-rame denganku, ya. Lembaran biru, ya. Udah membukakan pintu rumahnya, ya, lor. Langsung aja disogrok, ya, lor. Ya kan datang salam kenal Ugi, salam santun dari Kang Argo Room 77 ya. Ya, yang mau mampir ke tempatnya lembaran biru sudah dibukakan pintu gerbangnya ya Lur ya. Gerbangnya sudah terbuka lebar, langsung aja ya. tarintan situ Bondo Argo salam kenal ya kalau Argo sebenarnya itu dekat Lur dari tempat kulur dia Purworejo cuman udah bagian timur ya Lur ya Enggak jauh ya dari tempatku ya ketik nama ku aja bang. Hehe siapa tahu laku iya. Kata Tarentan Situbondo ya yang mau ke rumahnya Tarentan Situbondo katanya diketik aja ya. Kang Tarentan Situbondo, salam kenal ya. Ta TK proyek official makasih ku bales kalau udah 24 jam per hari-hari Tercedah biar paten Iya betul sekali ya Tati-tati ya Biar aman kita katuk jeda ya bersyukur satu kali 24 jam ya Kalau prinsip saya sih enggak ya lur ya Prinsip saya sekali lagi Kita kalau mau saling Kunjung itu Yang belum kenal ya kita cari video yang durasinya minimal 5 menit lur. bawah 10 menit juga biar tidak terlalu panjang ya. Kita usahakan tonton sampai habis. Tanpa di -skip, ya. Tanpa di-skip walaupun itu ada iklannya ya lur ya. Tanpa di-skip. Baru kita like, komen dan subnya Itu aman. Saya sudah mempraktikkan jeda waktu 3 jam lur. Banyak sekali yang nempel tapi ada yang saya tunggu sampai kunjungan balik itu satu hari dua hari ada yang baru kunjung tapi sorenya hilang Lur nah itu udah banyak juga itu yang penting kita durasi lor di durasi nonton jangan kita skip minimal lima menit lor. itu sudah saya buktikan sendiri kali beberapa channel kebanyakan yang saya kunjungi itu langsung nempel Lur soalnya kalau saya jedanya terlalu panjang takutnya lupa dengan kesibukan lur. Walaupun dicatat ya. Walaupun dicatat takutnya kita lupa soalnya kan kita sudah ditumpuk dengan kegiatan hari berikutnya. Kita ikut di channel berikutnya juga. Tapi alangkah ya, baiknya kalau emang inget ya. satu kali 24 jam itu lebih bagus ya kalau saya itu jarang ya ketika protek official makasihku Balas bales kalau dulu, dulu ya baru masuk sini ya. saya penasaran dini di, di sini U udah item hehe. tarintan -tari situ benar Iya pokoknya biasanya kalau yang aktifin lonceng yang udah cukup itu pasti ketika teman kita ngupload video baru teman kita live itu biasanya dapat notifikasi lur jadi aman ya soalnya banyak sekali channel-channel yang saya kunjungi itu yang tapi kebanyakan itu yang saya dikunjungi dulu lur kalau yang saya kunjungi balik itu biasanya saya nggak terlalu lama lur dari notif masuk itu Paling saya jeda sekitar 3 jam itu sudah aman ya. Tapi kalau waktu saya enggak luang, saya cuma lihat aja, saya tidak ngesup, Lur, cuma nonton aja. Nah, nanti ketika saya mau ngesup, saya nunggu waktu saya benar-benar luang untuk menonton video teman-teman kita yang baru ya kalau enggak waktunya luang saya cuman menonton aja dan saya tidak masuknya ngesup. nanti ketika waktunya luang biar bisa full durasi ya iya begitu suka hilang kalau langsung bales iya. kalau langsung biasanya iya sih cuman kalau saya itu rata-rata jeda tiga jam Ya buat Kang Argo juga sudah membukakan pintu rumahnya ya. Aku tuh Arab Dolan lewat lembaran biru. Yo. Oh iya oke okay, ya terima kasih ya. Buat Kang Argo ya sudah mampir di rumahnya. cah penasaran ya. Ini saya juga ngelapnya ini di tempat teman. Mungkin nggak sampai malam banget Lur Paling cuman satu jam kali ya. Soalnya nanti ada kegiatan lanjutan ngeronda ya. Jadi harus pulang ya. Ini lumayan jauh saya mainnya ya. Dan saya sini penasaran dengan koneksi. Pengalaman saya sih yang penting. Ada notif pasti yang tadinya turun besok-besok masuk lagi iya ya. ya. Betul, kalau ada notifikasi otomatis bisa kita cek ulang Lur punya kita kalau rutin-rutin ngecek notifikasi itu walaupun kita sudah merasa kunjung, sudah merasa nempeling ya. Nggak usah sungkan-sungkan kita kunjung balik ya. Soalnya terkadang kalau nggak kita cek kunjung balik itu kita nggak tahu itu lepas atau enggak ya yang kita tempelin itu kita enggak tahu. Jadi kita harus kalau ada notif kita ngecek-ngecek balik gitu ya. Balik lagi habis nganter api channel pulang liburan. Iya, <laughs> dicorannya ya habis nganter api api nganter Ati channel pulang liburan ya. Liburan di mana ini? Saya belum kunjung ya. Ini untuk audionya gimana ya lur? Ini soalnya baru bikin ini lur nggak tahu ya. Suaranya kedengeran atau enggak? Yang penting intinya suara saya ngomong kedengeran di telinga saya sendiri lur. Soalnya baru ngerakit tadi ini ya. ini yang bawah ini buat baterai. Paling penting sebaliknya yang ditempel nanti bagaimana iya ya? Ya soalnya kan kita juga namanya dunia maya ya lur ya walaupun kita sudah berjuang mati-matian kita sudah nonton full durasi tapi kawan kita kan kita nggak tahu ya bukannya Joe tapi kan memang tidak menutup kemungkinan ya karena ini faktanya juga banyak yang hilang ya walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin ya tarintan situbondo salam santun ya disapa sama Hadi Joranyu ya punya intinya kita buat happy aja ya lor ya nggak usah dipikir banget-banget hmm, kita bikin santai aja yang penting kita sudah berusaha untuk amanah ya lor Lancar Jaya Blitar Halo Apa kabar Yogyak? Ya Jogja aman terkendali lur, Terima kasih sudah mampir ya Ini mana donatnya ini Sangat garum donat kopi Sama jempolnya ya Soalnya yang pasti tanya itu donatnya dulu Kalau ada lancar Jaya Blitar nih. Betul bang mantep ya Kata lembaran biru ya Ya lembaran biru juga sudah menurunkan pintu gerbangnya ya lur ya. Langsung aja di shock rock lur. Tijoran new kopi donat dan jempolnya ya dari lancar saya pitar. Aku nyolok lancar saya peter ini sudah donat lur. Soalnya di mana-mana ketemu lancar saya pitar pasti bawa donat. lancar ya tadi disuldi donat kopi sama jempol. Nah, dua lembaran lembaran baru juga dikasih kopi donat sama jempol juga ya. Pokoknya donatnya lancar saya Britar itu enggak akan habis, Lur. Unlimited. <guluh> lembaran biru siapa, ya Bang? Aku hari hilang 17, tapi gak tak pikir yang penting dapat banyak kawan. Iya betul ya, Hati tidurannya ya. In kenalan yang gak kenal jadi yang kenal jadi akrab, tambah teman, tambah rezeki, jempol juga amin ya, mantap sekali ya, buat hati curannya ya. Lancar ya bila udah lama gak live ya host. Iya ini, lagi dia acak-acak sama koneksi lur. Kemarin aja pulang ngonten itu live itu di-cut langsung lur, dapat 9 menit. Koneksi langsung hilang. Ini saya coba ganti provider, mudah-mudahan ini lancar lur. Wah, menarik Ini sekalian sekalian ngetes ini ya, habis ngerakit handset buat nge-live ini lor Nge -nge PC saya rombak-rombak saya kasih bluetooth, saya kasih mic ya. benz koyo youtuber tenanan lancar ya Blitar tetap semangat, kadang jarang kunjung, mungkin ada kesibukan, iya betul sekali ya soalnya kan kesibukan kita itu setiap ya, masing-masing kawan juga punya kesibukan yang padat ya. Dimaklum aja kalau yang langsung sub balik mungkin belum paham iya juga betul. Iya soalnya kan kadang kita udah berusaha semaksimal mungkin tapi kan lawan kita ya kan kita nggak tahu ya. Bukan lawan artinya musuh bukan ya. Tapi lawan sub kita kan kadang ada yang belum paham juga banyak ya ndaran biru bang hati joran mantap iya just tapi rakitannya host <laughs> hati joran, iya betul ini ini rakitan ini ya ini pretelan kas PC ini kita beli pretelan juga ya wes intine waton tring tremplek lur penting muni mudah-mudahan sih hasilnya apik lur lancar diputar, selalu positif thinking pokoknya sahabat pasti dikunjungi donat kopi jempol jempol jempol ya jempolnya banyak sekali ya lembaran biru kayak bang pilot kang <laughs> iya ini namanya juga penasaran ini ya Itu dengan channelnya jadi handset bagus saya potong kabelnya lur <laughs> ini handset buat pc ya buat nge game di pc saya potong saya kasih mic, saya kasih bluetooth. Ini buat baterainya ini ya. Pengen rusak balang kerang-larang. Gue <guluh> eksperimen. Lembaran biru, terima kasih. Salam santun ya. Dari Hadi Joranyu ya. Lancar saya berita kopi, donat, dan jempol ya. king sem ayo Buat king ya. Donat, kopi, sama jempol ya. Mungkin Kingnya udah pulang, Nur. Lancar ya Blitar menyapa Kang Darman ya. Kopi sama donat dan jempolnya tidak lupa ya. Bagus kok oh, suaranya ini bening. Mau dong rakitan saya, rakitkan saya. <guluh> ini aja baru eksperimen ya, ini Ini eksperimen ngabur awuran nih. Yuk itu samping templek Tinggradul. Aku jadi penasaran ada lagunya, Host. Ini enggak ada lagunya ini. Cuman ketika saya ngomong di sini nih, saya bisa dengerin suara saya sendiri ya. Eh, dona donat, kopi, jempol sama gigi remes. Lancar saya Enggak ya tahu itu pabrik donatnya itu ada berapa itu lancar saya pintar itu di mana jumpa pasti bawa donat lur. Kalau aku di mana-mana itu dapetnya kopi lur. Ini juga usah disebut ke kopi nih lur, tak dikira iklan. Minine kopi ngono Cocok jadi pilot udara. <laughs> Mbak, pesawat petilun enggak goblok. Tiga isongnya, akhirnya dikain musik-musikan gitu, soalnya di nganggur aplikasi YouTube langsung. Iya. Gitu. Lancar jaya, blot, lancar jaya blitar ya, bukan blotar <laughs> dikasih donat juga ini ya dikasih donat sama mie ayam apa apa mie ayam, roti, es apa ini? kopi Jogja terang, Blitar menyinari, mantap ya jempol jempol jempol ngerti curanyu biltat biltat apa? oh bluetooth mungkin ya Blitar apa Blitar oh Blitar ya Blitar Assalamualaikum bang, izin hadir menyimak salam santun ya Oke okay ya, silakan ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya buat Adi Gondrong Channel Sudah menyempatkan hadir di tempat cah penasaran ya Ini lagi mencoba live lagi lur, udah lama banget gak live ya Cukup ketik, lancar saya blitar iya betul sekali ya ketik lancar ya bentar langsung bisa kunjung ke rumahnya ya jangan lupa nanti di sana di kalau mau pulang dikasih donat Lur <tik> blepotan ini host ketiknya Tidak apa apa ya saya juga terkadang itu juga bikin konten pun kadang salah masih salah ketik-ketik kadang otomatisnya itu suka ngawur lor adri kondrong channel dadah ya dari hadri joranyu ya oke okay, bang lancarnya pitar otw ya dari lembaran biru gondrong <tum> laring gunung us eh suwera no nongol bar kolapos enggak <tum> ya sehat kan lagi ya jadi laring gunung jari krungu krungu kulaan buat lari gunung Salam sukses sehat selalu bang sekeluarga. Salam santun dari Adi Kontrol channel ya. Terima kasih ya. Ati Doranyu kontrol lari gunung dadah ya. Lancar ya Peter semangat os oh, mungkin faktor capek jadi lepotan sampai ke tangan. Ya bisa juga ya. Masuk akal, boleh boleh boleh. Hadi Gondrong Channel Lancar Siap ya, Bitar. Malam Bang, salam sukses, sehat selalu kawan, salam santun ya ya. Gondrong lari pundi? ini dikasih kopi karo donat ya dari Lancar Siap ya, Bitar. Iya ini mana Gondrong lari? Menurut info prediksi itu sampai ke Bali itu gondrong lari itu kalau nggak salah ya yo Mas gondrong lari benarkah sampean tekan Bali gondrong lari pundi Adi Joran salam kawan salam sukses sehat selalu kawan ya dari Adi gondrong channel ya. <tuh> tapi ngopi ya lor ya, nggak baik ngopi sak bulas kudil. Pedus kandangnya wis jadi dek gunung jari gondrong laring gunung ya. Yuk, kang gondrong laringi, krumu krumugi lagi tamasya po makaryo kita kan Bali digikan gondrong lari kok ngilang meneh gondrong lari gunung malam Bang salam sukses sehat selalu Bang salam santun ya dari Aji gondrong channel udah disambung meneh Lur malam bahagia lurik waktu kini-kini koneksi lancar lur tanpa lek lur tengok koneksinya elek lur Valencia channel salam santunos dan semuanya ya oke okay, ya saya kasih jaket ya buat Valencia channel ya golek hmm... Mantane mungkin laring gunung promo orkese <laughs> yo ya bisa jadi ya, olahraga. Ya. Hati channel salam kenal ya dari ini lembaran biru saat malam. Ya. Oh hati kondrong channel salam kenal di sapa Sama Valencia channel ya. iki mulai gigi gigi. mulai pula anopo iki hati curanu. Gowai pak, gowuran empat perahu untuk boyo, ono cecak, pak mau sih pak opo, ono kepiting, jangkrik cumi-cumi, lumba-lumba, ngendi opo, pak teri. Balanja ada channel LCB Sugeng Dalu, LCB kuy. Lanceri besar hati coranyu donat kopi jempol pokoknya. Oh lancar saya beli mungkin ya disingkat sama Valencia channel ya borong kafe bos <laughs> oh, oh borongan ya Kang Hadi joran ki arwah untuk boyo barang. Ya. <laughs> juh juh juh, iyo Valencia channel nggak kopi sih cilo ro telu bapak limo ayo oke banget tante gini karo roti baiknya enak gini roti apa gini berterang nih roti lerteng, nil, <laughs> kita, elur Valencia channel malam kawan salam kenal kembali kawan-kawan salam sukses sehat selalu sekeluarga kawan salam santun dari Adi Gondrong channel ya Adi Durranyu salam kenal disapa sama Valencia channel ya Assalamualaikum mau tanya apa live itu? live Ini lagi nyelipari lor <laughs> tuman ruwet channel ya, ojok galohos hose iki se malam kemis, suruh malam Jumat, iyo tah lagi malam kemis, jatah air uduh, enggoy lor, kemongkong iki live li, li, streaming, nunut neng gontong, go desa solo, le <laughs> mulia atuh, ah tijulan iu Valencia, es krim, roti es krim, neng opo, es si ngarep opo ki, es krim pink, wopo. Tuman wis ruwet teko nggawa kopi karo donat yo, sama lancar saya blitar. Ruwet pokoke iki teko Tuman mesti ruwet lur. Valencia Channel matur sempun Om Adi Gondrong ya. Nah, kapok tambah ruwet era. Eh tenan lho, enek iso Tuman ruwet. Sami to aku iki bayon. <laughs> luah ruwet ruwet pokoknya adi Gondrong channel bang tuman ruwet channel malam bang salam santun ya disapa sama adi Gondrong channel ya adi coranyu guyu sampai jungkir balik lur Valencia suwon adir coranyu ya adi coranyu ya adi siap emat malam sedulur ya sama disapa sama tuman ruwet channel ya Ya, yang mau main ke rumahnya Valencia Channel ya, sudah dibukakan pintu gerbangnya lur. langsung aja ya lur. Gak usah berlama-lama, langsung aja, sokrok, sokrok. cuman Tum. buat channel, aku lungguh nek burimu, woy, yohos. <laughs> eh, nek buriku nek kentutan, ojor nesu lor, ntut nambu lor. <laughs> Tidurannya menyapa Valencia, masak, katanya ya. tele nono ayos cakui ya bek um, bekas kabel mik tuman wi <laughs> dari kang lancar sih abliar ya, ya kau nareni kalau kabel jadi, ya rio nari ini gue senar wae rong gani tuh kang mancing kok kang tuman ini karo-karo ngopi kang tuman tapi kuopi ini bedo <laughs> Oke, <Sihin> tak terus keindah. Podeh, emm, totmo kotak. Oke, kok ngerti? ya, tutok kotak ya, lima tujuh p. Ya, jar, ruwet, ruwet. Pokoknya, oh, jadi tak lain, ini wae, om lancar siapa? lancar jupiter kata Valencia channel ya. lembaran biru bang lancar, wes tak kayak kopi nih. oh ya. tuman ruwet channel hati beh cian telat deh. iya iya melu untuk telat, lo tuh kurang telat, telat viral salam kenal lembaran biru di Sabasa dari Valencia channel ya Valencia channel ya udah ini tadi ya siap tar aman diampiri semuanya kata lancar jaya blitar ya lancar jaya nek kene tohos wah lancar jaya wit sore nek kene lor lancar jaya cuman disama nah, seperti siapa sama hadi Joranyu sambil ketawa ya lembaran biru malam kawan disapa sama bang adi Gondrong channel ya lembaran biru juga menyapa kakak Valencia salam santun ya cuman ruwet kui opo wis ngang, ganti jeneng host lambu kui Tuman nih, seenggiano, oh, kayak lor. Cuman buat channel, valen, aku pada kan Kok malah, kan, ih. Eh. mungkin lor. <laughs> aku pada kan Aku, Lembaran biru menurunkan Alamat rumahnya ya ya ya Langsung aja aku, aku, aku, aku, siapa tahu nanti di sana aku, lembaran biru itu Host? lembaran biru sopo ya aku yo ngerti nih lembaran biru Host. eh Host. <laughs> ngerti nih yo lembaran biru kang Tuman. malam malu, ditimelu, melu, I, malam banget di gondrong ya di sama lembaran biru ya, baik dah mendarat saudaraku sebelum komen host oke terima kasih ya buat lancar ya atas jempolnya Valen aku rak tekok sing duwe kok, <laughs> hehehe masa gak Bang tuman ruwet lembaran biru ya, gak usah digagas lembaran biru kang tuman ki ruwet deh, ya. <laughs> mim pura-pura gak ngerti ya, palen sopo sing, duwe, ya. sing duwe yo bapak arum ya, eh. lancar ya pitar masih mau monitor dan stay home ya lembaran he eh kata Kang Tuman ya. Sindue bapakku karo maku Tadi bapakku rumahku no ya. Tak karo nyedot udut Lur. Ben kemepul. Hadi langkah lankah mrene yo. Ya. Alah lah no. Kang Tuman. Pak oh tak kira aku weh, kata hati joran nyu ya. Yura kang hati, beri pipai. <laughs> Langgerti tembung ro pak mbok nih ya Pak menok, tidurannya tuman sambil ketawa-ketawa ya Haji beh garangan golek hitam saja <laughs> nih kang tuman -uh. juara melu dan ini kedudian ini, kedisian, ini. daftar kuno siji karo, valen tuman ruwet tuman ruwet wuyo golek titik babon kata tidurannya ya Adi gondrong channel ngopi ngopi ya katanya jadi ya, jurangnya tidak ada ayam telung mangkok Lur tuman ruwet channel valen awakmu dianggap ptk babono potrimo itu karo hati hehehe <tinyaki> <tinyaki> tanya ya ayo valen tunjukkan pesonamu Ayu. di Diatasi yuk boyo-boyo darat <tinyaki> Nenek koneksi neng ini nge -nge -nge terus dan ini lumayan lor, ora begitu susah neng lor. Mau so live ndak neng konecongon neng ini lor, ngelek -nge -nge nge -nge -nge sinyal Valen Valentjo di rumah nih, tuman ruwet ngomong <laughs> Yoh ma yo, yo, yo, <laughs> ya po yoh kon lur sinyal sinyal po yoh lur, nunung rumah kia rangik putih lefek kangin lalu lalu Valen Valen? Paling lur. Kita kurang lebih nanti tiga menit lagi, ya Lur. Ya, kita durasi cukup satu jam aja, ya Lur. Ya, soalnya saya ini nanti mau pulang, mau ngeronda, Lur. Soalnya ini labnya ini di tempat tetangga kampung, Lur. Jadi harus pulang dulu ngeronda, ya, menunaikan tugas sebagai warga yang tertib, ya Lur menciptakan keamanan lingkungannya lor ya ngantok aku host tak turu yo host wassalamualaikum ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya buat hati coranmu terima kasih ya sudah menyempatkan hadir di rumahnya capek narsaran ya ini juga sebentar lagi saya tutupnya saya sampaikan durasi sampai satu jam ya Lur soalnya mau pulang mau ngeronda ya Lur soalnya kalau mau live di rumah itu jaringannya lagi nggak bagus ya ini kebetulan di sini ngecek koneksinya kok bagus ya mungkin lain kali kalau mau nge live streaming sini lagi Lur Sugi Alfakir, Assalamualaikum Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, Terima kasih buat Sugi Alwakir Ya, sudah menyempatkan mampir di rumahnya Saya penasaran ya, ini masih ada sisa waktu kurang lebih Dua 2 menit ya, Lur ya, sudah saya kasih jaket ya, kalau mau menurunkan Alamat rumahnya ya silahkan ya Salam kenal dari Bekasi Kang Salam santun dari Sugi al ya Assalamualaikum was. Ijin pamit salam sukses Sehat selalu was. Salam santun dari Adi kontrol Channel ya ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Terima kasih ya buat Adi kontrol Channel Yang sudah menyempatkan hadir Di rumahnya Cah penasaran ya Terima kasih sekali Yang selalu mensupport ya untuk menjalin tali persaudaraan bersama-sama ya. Dan supaya jangan lupa ya. Berdoa dulu sebelum tidur ya. Kalau mau tidur atau mau keliling-keliling ke tempat kawan-kawan ya. Ini Kang Adi posisi lagi kerja atau di rumah ini ya. Soalnya biasanya lembur Kang Adi ini. Sugi al masih memonitor ya. Terima kasih ya buat. Sugel, pakir ya, yang masih memonitor ya. Oh, asli mana, Kang? Aku aslinya dari Kebumen, Lur, keberdomisili di Yogyakarta ya. Mantap, Kang. Mantap, Kang. Masku SIP, kata Suki Alwakir. Iya, ya. Terima kasih, ya, buat Suki Alwakir. Ya, ya, untuk sebelumnya saya minta maaf sebesar-besarnya, ya, kepada teman-teman semua yang masih memonitor usaha penasaran, ya, tidak mengurangi rasa hormat kepada kawan-kawan semua, ya, karena berhubung waktu sudah. <tuh> Hampir jam 10 ya, Lur. Ya, ini saya harus ngeronda. Ya, sebenarnya ini masih pengen langsung live ya, karena jaringannya sini bagus sekali ya. Jadi mohon maaf sekali, kemungkinan kita bisa jumpa di lain waktu atau di tempat kawan kita yang lain ya. Semoga yang sudah mampir dan kawan-kawan yang lain juga diberi kesehatan dan kesekian selalu ya mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di lain waktu tidak mengurangi rasa hormat sekian ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye lepek bingung